Oh, andai aku bisa Memutar kembali Waktu yang telah berjalan kembali bersama di diri. tak mungkin terjadi dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu dan aku Mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku, walau kau tahu diriku masih persamanya. Ku masih bersamanya Andai aku, aku bisa, bisa Kembali bersama Dan aku tak punya hati Untuk Tidak See you.